Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya di channel kami. Pada siang kali ini, kita akan mereview ya satu lahan dengan luas satu hektar atau sepuluh meter, terletak di kawasan. Sukabumi, tepatnya di Kampung Tangsel, ya, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Lokasi tersebut tepat di bawah kaki Gunung Gede Pangrango, ya, cocok juga untuk dibikin pila pesantren atau perkebunan dan lain-lain. Akses pinggir jalan desa lebar muka kurang lebih sekitar 200 meter. Ketinggian 1000 meter dari jalan raya kurang lebih 3 kilometer. Viewnya. Teman-teman uh, bisa lihat, kan, di sekelilingnya tuh, dan udara pun masih asli, ya, asli pedesaan. Barangkali teman-teman uh, di sini lagi nyari tanah, ya, peruntukan yang diinginkan, atau mungkin tertarik dengan lokasi yang kami tawarkan bisa hubungi. Nomor yang ada di bawah kolom deskripsi ya. Sekian ulasan dari kami. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan uh, di sini juga ada yang lagi uh, mencari tanah yang spesifikasinya barusan kita uh, ulaskan. Ini tepat. selamat uh, beraktivitas kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luas tanah satu hektar legalitas masih